kita sekarang mau visit jam store tangan. jam tangan.com karena jam tangan.com oh. nah, salah satu yang mendukung showcase kita jadi kita harus pay visit Halo, saya Ezra Mandira Saya Febrian Indio, Ida Leda. Saya Nida Leida Saya Ilham Aditama Kami High Teman-teman semua, kami baru saja selesai milih jam-jam baru di jamtangan.com Wuhuu pak? Kalau gue ngambil Garmin Venue SQ Music Kenapa gue ngambil Garmin Venue SQ Music Pertama, bisa dipakai buat olahraga Kedua, bisa buat dengerin musik juga Jadi, dipakai buat daily enak banget Kalau saya GM-2100MF-5ADR Saya milih G-Shock karena kebetulan emang lagi pengen cari G-Shock Udah lama nggak punya G-Shock Dan G-Shock itu jam yang bisa dipakai kemana-mana dengan sangat-sangat aman dan tenang Water resistant juga Dan ini warnanya bagus banget Gue MSGS500G, Baby G Kalau aku karena suka warnanya, ini satu tone Terus warnanya tuh coklat tapi agak rose gold I like it, I like it Gue ngambil G-Shock yang GM-S2100CH kalau gue milih ini karena gue suka bentuknya Terus gue suka warnanya, gue suka siluetnya Intinya gue suka semuanya mungkin Halo nama saya Geralt Sutomorang AKA Gesit Saya ngambil jam Yokohama, Yokohama F Marinos G-Shock 25th Anniversary Saya karena suka main game bola dan tahu Yokohama F Marinos dan warna juga kayak Gundam Halo nama saya Sriya Nuraga, saya baru aja ambil jam Fossil Minimalis main Black Alasannya ini menggambarkan kehidupan dan hati saya yang gelap Halo saya Vialisa, aku baru aja memilih jam Fossil Aku memilih fasil ini karena aku belum punya jam tangan yang warnanya light dan bentuknya kecil kayak gini. Terima kasih buat jamtangan.com yang udah kasih kesempatan aku buat datang di konser bermain rintik di musim hujan di dalam lagi seru banget kebetulan dan tentunya ini jadi salah satu kenangan yang enggak bakal terlupakan dan tentunya beli jam tangan ori di jamtangan.com. banget buat jamtangan.com yang udah ngasih aku gratisan tiket bermain intik di musim hujan. Aku seneng banget tadi di dalam seru banget, sangat tenang, sangat uh, menenangkan, adem gitu ya. Seba, uh, udah kayak awas uh, setelah capek-capek kerja kita dikasih hiburan yang aduh oke okay banget. Pokoknya sukses terus buat jamtangan.com dan jangan lupa selalu beli jam tangan ori di jamtangan.com. Buat teman-teman semua yang mau beli jam tangan yang pasti ori Hanya di jamtangan.com Thank you jam